buka wangi panas cukup masuk <tuk> panas ini nanti pakai Anu gunung. minat aja mau mohon ya aku ya, ya, ya. ya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> kok kasar di ya. mana mana ini? Oh, ya? Iya. An anggur. Ada -an ini. Anggur. Hah? Ini anggur merah. Apa ini teh? ya. Kalau aku banyak salah sama kamu. Ya, ya. kamu banyak salahnya sama aku. Tolong diminum, diminum. Tolong. Apoi? mercon macam hantingan, naik jadi makan, beli ini. apa ini di sini, kok? Iku anu, ini. apa? apa sih? ini a... ya. iya rasanya. Iku anu, karena rasanya. Iya manis. enak kan? jamur. E Diam, coba coba aku es manis hasilnya, kok manis sih, Manisan Iya, Wow. Ngerokok, enggak nggak rokok. Kepan gimana kegiatan? Alhamdulillah, remuk HP. ngari Melok? Tidak ada ada apa-apa? apa Ini? Sudah aslinya jajan, -jajan transparan nah. nah, Ada oh, no, ya, apa Ada aslinya Apa yang Khusus Khusus poso. Coba dibangun. Topless yang di ada, enggak? Hey. Oh, oh. Pang, -i -i. C -man, c -man. itu, enggak. Tunggu, emang berarti kosongin situ. Aduh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, sih? iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Kayak apa? Iki sih Jangan bilang lagi kalau kayak orang gila, kamu mau lagi. Oh no. Iki, iki jerone apa? Kayak orang rumah jerone. Bapak itu pape, pape. Juru tepung jerone. Cuma, lihat ngancing mana? Ya nanti macing. Maret boleh cacing sih utuhan. Kali jajan cacing cacingnya, bingung. Mungkin nanti tak jajan deh, foto temak kecut gue sepi ya gimana tamunya ini? joss ada tamu kamu, coba mari ini ayo sudah tiga adu keren keren keren dia keren keren nih neng umbi gak setia, gue aku almasan gak setia galong galong adu, gak kuat langsung ujung ini, puh gak kuat, untung hari ini keluar weh oh. Tunggu. oh. <laughs> oh, di apa -apa ini, jenis, jenis. Oleh, tapi mempercantik diri eh, tapi kok tambah panasiku soalnya, makanya aku make cream, pengen oh. kaya anu, pengen kaya irang, pengen kaya hilang anu apa? Kemurnian, langsung dari alam aku kecantikannya. Dari oh. senjutsu anu, kecantikanmu itu aku alami ya, iya anu. alami anu, ya, anu, ya. Anu, ya. kurun jinak. Ya <laughs> <laughs> di badan-anekutan. Paling ini Iya, wak, Positif. Konen yang utang -utang mm. Kan kan anu, <laughs> <Maka tero>. <laughs> <laughs> <laughs> pantai, pantai, ya. pantai, ya. pantai ya. Mendung buruk Mendung, mendung, tambah mendung, mendung, mendung, mendung, Mendungnya koyo Untuk hutan mendung, mendung, mendung, batu. Iki apa mendung, mendung, mendung, Eh. mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, mendung, tutup tutup kandungan alkohol nih, nggak ada macam, tutup kandungan apa nih, gitu. oh, kode betadin, betadin, <tuk> <tuk> kan <kayak> tipe obat <opan> borok, buk, kemanisan manisan, jajan nih, manis sih, nanti nanti kena diabetes atau menjaga kadar gula, manis sih, termasuk kala jajan nih, kala, <tuk> tapi si manisan aku, makanya aku gak terlalu seneng manis soalnya aku ini S, ada kok apa-apa, iki saking itu udah kosong, mau situ, berarti kan kosong sedih mungkin Kante aku manisan, enak aku. Membeli banyu adem, ah banyu aku. Banyu putih, sehat jangan terlalu manis. Buat banyu sih. Joko panas makanya kita capil gak salah, capilan. ya no? hilang Kulit kulit musim uttei ya, Siapa? Siapa Siapa? Siapa Halo, Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Simpunan, ya? <tuk> Kita tutup saja nih ayam gue ini karena larang ya, ya. muli puma ngoser boy <laughs> kurang aku pamit muli jangan dipegang saja nih tidak usah menyesui aku marah semua kamu balik si ya, walaupun, hmm. Balis, ya yes ya wes wes cek balik cek